Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita akan sajikan video yang dipenuhi dengan pemandangan penuh dengan jagung. Ini di di desa ya, Desa Cakura. <tuh> Tapi yang menanam ini ada dari uh, Desa Mencung Pumbah. Oh, ini singkongnya, guys. Besar-besar semua dan di sekelilingnya adalah tanaman jagung apakah sawah saya ditanami atau tidak ayo kita tengok ternyata di sebelahnya ini saya punya sepupu belum ditanami apa-apa guys karena habis panen padi Nah ini tapi di sebelah kanan penuh dengan singkung dan jagung nah ini salah saya eh, masih sawahnya sekupi ya belum sempat ditanami. Alhamdulillah ternyata keluarga yang mengerjakannya menanaminya jagung guys. Ini jagungnya, tapi banyak tidak tumbuh. Ah oh, ini jagungnya. satu petak tidak sempat ditanami. Ini sawah saya. Wow, ada satu yang tidak ditanami di bagus-bagus sih pertumbuhan ada dua tongkol-tongkolnya Oke okay guys, beginilah keadaan kegiatan usaha tani warga yang menetap di desa setelah tanam padi, panen padi daratnya itu ditanaminya jagung seperti saat ini dan kita tengok jenis apa saya kasih daripada jagung di sawah ini ya di sawah saya ini besok saya sudah mudik Kalimantan. Eh. Singkong. Singkong. Singkong. ini ini namanya pohon lontar tuh buahnya banyak di atas yang matang masak itu diparut baru dibikin kue airnya seperti mangga macan yang mudahnya enak kenyal-kenyal isinya namanya pohon lontar di ini pohon semua adalah Oke okay guys, cukup sekian dulu ya. Demikian mudah-mudahan ini bermanfaat. Uh, menumbuhkan semangat juang para petani dan mendoakannya. Supaya tetap kukuh untuk melestarikan alam dengan berbagai sajian tanaman, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Bahkan ada jangka panjang seperti pohon lonte. Oke, okay, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share, serta subscribe ya.